serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam minggu ini ada kabar yang sangat membanggakan pasien spesial dari langit musik Provek Ima 2021. Siapakah sosial media artis of the year selanjutnya? Lesti Kejora itu pemenang penghargaan sosial media artis of the year tahun 2021. Next kita doakan dan kita dukung bunda Lesti. Mudah-mudahan bisa memenangkan penghargaan kembali. Di ajang Sosial Media Artist of Dios, kita simak dulu persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Langit Musik. Throwback Ima 2021, sedikit A, ah, Lesti Keceora berhasil memenangkan penghargaan Sosial Media Artist of Dios 2021 loh. Penghargaan ini memang cocok banget dimenangkan Lesti, bekat kerja keras dan eksistensinya di sosial media. Hmm, menurut kamu, siapa musisi Indonesia yang cocok menjadi pemenang sosial media artist of the Year Indonesian Music Award 2022? Komen di bawah dan sebutkan alasannya ya Tuh persahabat ya Lesti Kejora tentunya namanya memang banyak sekali di kolom komentar Yang mendukung dan mensupport karya-karya bunda -karya Lesti Kejora Bismillah persahabat Mudah-mudahan nama Lesti Kejora bisa kembali menyabet penghargaan sosial media artis of the yours kemudian persahabat hidupkan vitamin pun sisa tadi sore persahabat ya kita lihat nih Masya Allah lagi asik ya Papa Bi berenang bareng Bunda Lesti ke Asya lagi pacaran ya Bunda Lesti happy weekend mudah-mudahan bahagia terus dan semoga kembali rukun untuk rumah tangganya Berikutnya juga persahabat, perhatikan, cidukan vitamin manja, sisa tadi siang persahabatnya, Masya Allah, setelah selesai berenang tuh mereka foto bareng, Masya Allah, begitu bahagia aja orang-orang di sekitar yang langsung bisa berfoto dengan Bunda Lesti serta papa Bilar, ini keren banget. Berikutnya juga persahabat ya, masih cidukan vitamin dari Lesti dan Bilar, luar biasa melihat senyuman dan tatapan mereka berdua. Memang selalu bikin kita salting dan pastinya baper <laughs> Kita lihat juga di kalimat komentar Banyak juga tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari aku Lenny underscore Lenny mengatakan Masya Allah mereka membuka lembaran baru hidup mereka Lalu apalagi yang harus diperdebatkan sama orang-orang luar sana Coba periksa hati masing-masing Kalau kita bahagia melihat orang lain bahagia Berhati-hati lu sehat Tapi kalau ada kesakitan Melihat orang lain bahagia ya? Coba deh buru-buru cek Atau cium gue rasa busuk katanya tuh ya <gifat> Ada aja nih persahabat ya Kelakuan fans komentarnya Mudah-mudahan yang Leslar selalu Dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga Leslar kembali Rukun, amin Kita lihat juga persahabat tanggapan lain Dari akun Sherlinda Unscore2324 Masya Allah, bahagia dengan versi terbaru kalian Jangan merasa sendiri Kita para Lesa Lovers selalu ada buat support kalian Semangat, sukses, dan makin bersinar Amin Yuk, sama-sama kita tunjukkan Bahwa Lesa Lovers semakin kuat Semakin kompak Semakin solid untuk mendukung Les di Bilar Kemudian juga persahabat ya Kita lihat juga nih, pastikan Papa B Masya Allah banget ya lebih fresh terlihat senyumannya pun Masya Allah Berkarisma banget ya Seperti Abang Fatih Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus Dan nah, hentinya, hentinya mendoakan yang terbaik Untuk idola Kesayangan kita Dan kita lihat juga dia ya, Tanggapan komentar Yang diberikan Diantarnya dari akun Wea Rustiwi mengatakan Bilar bening dan fresh banget Kayak ABG pastinya karena dirawat Bunda Lesti Wow Ada juga tanya apa lain dari akun Jangan lupa ke Up Senang lihatnya, sekarang kemana-mana Berdua tanpa asisten, tanpa rombongan Paling sama teman-teman Mungkin mereka merasa harus menguatkan Bonding sebagai suami istri Saling membutuhkan, amin hanya doa yang terbaiknya untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat, saya perhatikan Ada cidukan vitamin juga dari Bunda Lesi Kejora Masya Allah Yang diteriakin oleh emak-emak Leslar Pastinya nih, ya heboh banget ya melihat Bunda Lesi Kejora Begitu banyak dukungan Begitu banyak support yang diberikan Masya Allah Tentunya kita selalu dibikin salfok dengan Bunda Lesi Kejora Yang begitu ramah Disapa langsung ya Bunda Lesti Kejora pun Tentunya persahabat perhatikan deh Bunda Lesti juga tentunya menyapa ya Yang sudah Tentunya memanggil nama Bunda Lesti Kejora Masya Allah sehat terus Bunda El Selalu ramah Epitutnya luar biasa Ini orang-orang yang sangat Membuat kita semakin kagum dan bangga pastinya Doakan yang terbaik persahabatnya Support dan dukung yang terbaik Untuk Lesti Pilar. Kita masih menunggu kabar terbaru dan postnya cedokan vitamin lainnya di malam hari ini? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.